Soporek sam dadang iki rek, sing tiba-tiba muncul, nggak geram para supporter Aremania, bahkan bukan Aremania saja, uh, bahkan supporter-supporter yang lainnya. Dan saya melihat uh, di sosial sosial media, di grup-grup, di postingan-postingan Facebook, Instagram, sinet video TikTok viral. Jadi seakan-akan dadang ini nggak anu rek apa Suarane itu nggak mewakili aremania ya dimana andi peci pentolani bonek pentolani persepaya itu kan menginginkan mau membantu dalam mengusut tuntas tragedi 1 Oktober Kanjurual. Hanya saja nadanya setannya dadang ini yang enggak tahu siapa dia, saya sebagai Aremania juga enggak kenal baru tahu ini seakan-akan enggak memperbolehkan gitu lah. Hanya saja ini menggemparkan para Netizen Bahkan Banyak komentar-komentar para netizen itu so di dadang Dadangnya aremania Dadangnya wong di ta. Bahkan sampai ono sing ngomong di aku kan moco-moco komen-komen guys Tau moco iku Jadi ini MC Masa MC Ada yang komen, MC kok di dadai narasumber Lah kok gak yuli sumpir sing Menjadi narasumber karepe para netizen, cuman aku paham kok. Maksudnya, Dadang ini paham kenapa kok intinya enggak meng-welcome Andi Peci ketika dia mau datang ke Malang menawarkan untuk membantu usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Mungkin pemikirannya. Sam Dadang ini mungkin kondisi saat ini uh, arema, Malang masih berduka, Malang masih panas-panasnya. Apalagi uh, kedatangan Bonek, kedatangan Andi Peji, itu kan rival, rivalitas. gitu. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin uh, maksudnya seperti itu. Atau mungkin uh, Sam Dadang ini Mungkin sepemikiran Sama Vandi Dimana di twitternya Andi Peci Kan dia berstatement Kalau dibolehkan Diizini aremania uh, Andi Peci ini pentolannya bonek ini mau datang ke Kanjuruan nah, Terus ada yang bales ya, Salah satu aremania namanya Fandi Wijaya itu tidak intinya tidak memperbolehkan lah karena melihat suasana masih berduka dan masih panas ya mungkin eh, pemikiran atau maksud dari dadang mungkin seperti itu Se apa sinkron sama Vandi hanya saja para aremania para netizen-netizen lainnya eh, mungkin banyak yang kecewa karena eh, banyak E, bukan hanya aremania saja Di luaran supporter e, Menginginkan Bonek dan aremania Kedua rivalitas ini berdamai Ya mungkin ini hanya Salah paham saja Saya rasa ini hanya salah paham Mungkin salah komunikasi atau keplecok ya Keplecok itu bahasa ini Kepleset Omong Ya mungkin dadang Segera klarifikasilah mungkin gitu saja buat teman-teman jangan lupa uh, ikutin update-update terbaru di channel YouTube Ratu Pindah TV jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu jiwa, salam satu nyali, Wani.